Jenuh aku mendengar manisnya cinta lebih baik. ini seringku mencoba, namun ku lagi. Mungkin nasib ini surat tak harus dapat menjalani. Jauh sudah langkahku Menyusuri hidupku Yang penuh Tentang Kadang hatimu Menadukkan Tidak ada yang mempunyai rumahku harus dapat mencari malam aku sendiri Tanpa cinta lagi oh. Tangkap bersinar, ku nurbandi duku, Lebih baik sendiri Bukannya sekali Sering mencoba Harus dapat menjalani Jarus sudah kaku Menyusupi hidupku Tak perlu mengatakan Tak hati Bila menantu sang si krahu datang pada night hanya iman di dada yang menunggu waktu matiku harus dapat matahari mama Hanya anyakanku yang hilangku bintangkan bersinar onarpatiyu atarkata lamiku Oh, oh, oh, oh, lagi hanya satu keyakinan Bintangkan bersinar melepati.